apa Ayah, ya, kan, ya, ya, ya. Ayah, oh, kan, kan bisa kan, kan oh, sih ya wah, nah, nah, karena ini nah, karena nah, olahraga loh bukan tempat dodol do. ah. do. Ha! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Oke, balik lagi baru siapa? Wah John pastinya ya, nggak bosen-bosen ya Kalian sama aku ya, kan jumpa aku Nah, kali ini kita colex berdua sama Ridwan Rambe Tura Rambe? <laughs> ah, balik lagi dengan Rambean Jadi jangan lupa kalian subscribe channel Youtube-nya Rambe juga Dan ya. jangan lupa juga subscribe channel Youtube Wah, John, John. Dan kali ini kita bakalan buat prank lagi ya, kan Cuy. Buat Buk, prank nah. apa? Prank Mel jadi atlet main badminton depan orang Semes-mesh <much> <Dengan much> orang doi The prank The prank Mana Mario Pandiani? It kenapa nggak main nama Mario Enggak, <laughs> Dia lagi megang kamera. Oh. oh iya, dia, dia, dia, lagi dia jadi kamera. kamera. <laughs> <laughs> dia oke, oke. Baik, baik. itu tangannya <laughs> Jadi, bakal buat ngeser ini karena nanti ada 4142 juga. mau kasih ada di Paris 2000. Mantap ya. juga, aku mau kasih Mantap ya. Mantap ya. Mantap ya. ada di Mantap ya. ya. Mantap ya. Mantap ya. Mantap ya. Mantap ya. Mantap ya. Mantap ya. ya. ya ya gitu aja ya kan kalau kalian bisa langsung aja cek video ah, ada lagi oh, ayo main, main, main. eh hey, kok aku le Ayu, Raul, kita aduh lalu. reket, reket murahan itu beli di Indo oh, ah, okay, okay, okay, okay, okay. tengok lah 14 juta reket ini 16 malu reket juta, murahan iya. rawan, reketnya leber. murahan deh reketnya reket murahan, Udah, murahan. Rakan, Gila, gila, udah, gila orang, -orang main. Haji, Mesa, omong, bapen, mau, mau udah, ada udah, lah. udah, mana, udah, udah, udah, negara udah, Thailand udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, bisa udah, udah, bisa gini, gini sini kosong. Ini kosong loh. Ada enggak? Ini lapangan badminton. Lapangan badminton. Oh, kan tentunya standalah. Apanya situ? ya Ini tempat olahraga lo bukan tempat duduk lah. <tus nuik> weh gak kena gak kena gak kena Ke sana coba lu nanti kena loh ya. ya kayak mana nih kadang-kadang sawah sawah sawah orang mau main orang mau service sawah orang mau service sawah orang mau service sikit sikit kok ngasih sikit aja tolong Kalian jadi net, kalian jadi net, mas, nah, jadi net. Orang nah, <mulfaat> nanti malam, nah, malam, malam. Apa kan malam malam. Iya, kami lawan negara enggak luar lah, enggak. tolong lah, tolong kali lah, lah, <mulfaat> lah, tolong lah. Udah lama ini lagi, jam delapan kami ke Thailand, ah kan? Tidak bisa lagi. Tidak tolong lagi itu, udah sedikit aja. Udah kalian, yang di luar. Cepat. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Hah? Pak, ini kok apa sudah Wasit, wasit, mau Wasit. Pak, Wasit Wasit? kenal Wasit. Enggak kenal orangnya, Pak. Udah lah, beser tolonglah. Udah lah skip aja sedikit aja ini, ini ini tanah lapang deh udah nyoloh enggak tadi kami dicet eh tadi kami yang nge-stop tadi kami kalau mainnya di mainnya di sini, di sini. ini ya, udah di Sherlock di Sherlock sesuai GPS di CL ini di orang capek sakit dong nggak surat masalah masalahnya ti di sini salah salah itu error mana ada GPS error ah mau yang error kan sama sama lapangan olahraga eh, apaan? eh, apaan? kami, kami, kami mana, tip, pasa, tula, tolong kami ketinggalan lama Hai, ini, ini orang nih berarti mau nyari nyari-nyari apa nyari ribut olahraga kita kita bila, bilang berapa jam berapa jam 2 masalahnya titik kan titik besar mau parah Parah kita kita Ayah kali perhatikan kita masak Betul ambe, aku perhatikan kita marah. Batu kamu marah lu ambil. <mary> <mary> <tutok> iya, <mau enggak> <Thanksgiving> aku. Sopanlah sama orang tua. Kita nih olahraga sini. Kami di sini, Bang. Iya, saling Ama. hargai kan? kamu Udah, ya oh, oh, <mary> <minutes viene'm joinman>, Bang. luar net Main ini di sini kita susah Akuannya kamera itu, ya sangit tuh. balik. gak parah kan nah pukul abang nah